untuk kau sang paduka tercinta wahai paduka tercinta ketahuilah hanya satu yang kupunya Bismillahirrahmanirrahim Ya وخرق منها زوجها وبس منهما رجالا كسيرا ونساء Dari umur tiba, Almarhum Kiai Haj. Bu Yahya yang saya hormati, saya, saya, Izzuddin Abustomi, maka dari saudari Muti atau Al Alamia mewakilkan kepada kepada Kiai untuk menikahkan dan mengawinkan adik saya yang bernama Menteri Atul al minta Bapak Ambari almarhum dengan seorang laki-laki pilihannya kekasihnya yang bernama Muhammad Zafi Amir Bintiai Nurul Huda al Dengan diberi mas kawin Berupa uang Sebesar 2 juta rupiah Dengan emas seberat 11 gram Dibayar tu naik ya, terima, terima kasih Bukan dikasihnya Tidak, Tidak, Tidak ada di sini luar biasa kemudian, gitu. <gifat> dia tidak kenal anak soleh semuanya tidak saling mengetahui hanya ya, karena kekaguan bukan ketaksihnya ini enggak ada punya zaki soleh ah tidaklah saya langsung nggak tentu itu beredar <gifat> ini tidaknya ini, ini masih res semuanya <gifat> ini keren nih mah tidak lirik-lirikan juga gitu. <gifat> nah, benar eh maaf saya mungkin, bagian saya mungkin, Karena saya ada <guluh> Saya sayang Allah. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. wa Wa wa Yang sangat kami cintai Nanda Muhyiddin Allahumma Muhammad Zadji Amir yang hari ini alam fatihah Muhammad Muhammad itu takkan tidak sahala dengan asal, hari masya Allah, itu masya Allah sebabnya kan was Nabi. Kejamah. Nah. Sudah. Ke riba tu saya. Dia sangat mencintai semuanya pada adik tuan Muhammad. Khususnya apa bodoh. Saya keluar kehadatan dengan saya Puteri Abdul Halim ya. Hari ini insya Allah hari bahagia yang sesungguhnya Baginda Nabi bangga kalau ada orang yang menikah Bahkan Nabi memerintahkan tanah ketua Nikahlah kalian Dan banyak keturunan Yazaki Banyak keturunan yang soleh-solehat Tak ingin membagikan bikin umam Karena aku berbangga Kalian dengan kalian Dibanggakan kita oleh Nabi Kalau pernikahan benar dengan jarang benar Tujuannya benar Menghasilkan keturunan-benar yang hebat Isinya baginda Nabi Muhammad SAW dan dzaki dan muti abul jadikan rumah tangga tu harus indah, bahagia, jangan seperti sebagian orang yang menikah dengan kebodohan, dengan ketubuan ketumbuannya, rumah tangga berantem, bubur-buburan, cacimati, olah-olahan, masya Allah, bukan begitu penyidikan dari batin dan Nabi Muhammad SAW. Jadi rumah tangga harus indah. Walaupun ada permasalahan dan darurah tangga Semua di dunia itu bermasalah Ada masalah maksudnya Baru nanti kalau sudah rezeki sama putih Masuk surga, baru nggak ada masalah Agam tapi masalah yang ada di dunia Tidak boleh menjadi sebab kita permusuhan, Segera diselesaikan, semuanya punya dan Maka indah itu mudah dicari Kebahagiaan mudah dicari Kebahagiaan mudah dicari, keindahan mudah dicari nah, Ada beberapa tips Yang perlu saya sampaikan kepada Zakinan dan zaki dan juga nanti aku alamiah. Jadi kanlah pernikahanmu ini adalah agar kalian berdua semakin dekat kepada Allah dan Rasul. Jika pernikahan itu kok menjadi kita semakin jauh, maka pernikahan itu adalah fitnah. Artinya tahajudmu sudah banyak perbanyak lagi, ngaji sudah banyak buatkan lagi, yang sudah mulai berjuang berdakwah semangat lagi. Kemarin tidak punya tidak punya yang itu, kita tidak punya istri, tidak punya pasangan. Sekarang diberi oleh Allah, syukuri. Semakin semangat berjuang Yakinkan, pastikan semakin dekat kepada Allah Dan itu mudah rahmat. Merahmatin menjadikan bahagia hatimu Bahagia hidupmu, bahagia keluargamu, Bahagia di dalam hidupmu dengan sesamamu Karena rahmat Allah turunkan Maka dengan Allah Ini pertama Jadikan pernikahanmu adalah untuk Semakin dekat kepada Allah Yang kedua Jadikan pernikahanmu Ya Zaki wa Zamuti'ah jadikan pernikahanmu sebab jadikan pernikahanmu sebab kalian itu semakin dekat kepada orang tuamu wahai Mutia dengar jadikanlah setelah menikah ini Zaki semakin baik dengan bapak ibunya dan keluarganya dan Zaki Zaki dengar jadikan setelah pernikahan ini Mutia semakin baik dengan bapak ibunya kalau kamu Zaki, kalau kamu mempunyai istri yang baik dengan bapak ibunya, berarti istrimu penuh berkah, istri yang berbakti. Dan wahai anku, wahai muti, ah, jika suami Zaki, ternyata orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka saya Zaki, suami penuh berkah. Akan lahir anak-anak penuh -anak berkah. Ada pernikahan itu, Masya Allah, sama mertua itu kayak musuh. Namun itu nasib buruk kelihatan, nggak akan bahagia orang seperti itu. Sama mertua tidak bertemu, sama mertua tidak menghargai. Bahkan kadang-kadang istrinya tuh nggak boleh ketemu bapak ibunya, karena salah paham najinya ngantuk. Katanya sang suami yang bodoh ini. Aku ah, kan sudah diberikan kesalahan. Kamu nggak boleh lagi tuh orang tua. Wah ini ngantuk. Ini gak pernah najinya, ngaji. najinya sambil lingkap itu. Nggak pernah benar, kan ada kamu kisah seorang laki-laki yang juga dua pergi perang, ternyata bapak mertuanya sakit. Istrinya dipanggil, nggak mau kenapa karena pesen dari suami adalah tidak boleh keluar. Sampai meninggal dikasih tahu berita, diteritai kasih tahu bahwasanya ayah anda yang meninggal dia juga tidak dikeluar karena tidak ada izin dari suami. Setelah itu apa? Ada yang melihat di dalam video bahwasanya ayah andanya diampuni gara-gara kepatuhan sang suami ke kepatuhan istri kepada sang, sang suami. Ini kapan ikan kisah ini adalah. Sang suami tidak mengerti kalau mertuanya bakal sakit. Dan nggak ada HP waktu itu. Ini, ini kadang-kadang salah baca. boleh, kamu sudah saya. Bahkan mungkin seorang suami tadi berkata begini, wahai hey istriku. kemanapun kau pergi, kau harus izin karena adalah milikku. Kecuali kepada ayah dan ibu dalam bebas Kapan saja? Oh, aduh, istimewa. Begitu juga seorang istri. Ada istri yang aneh-aneh, kita menemukan dalam hidup ini. Kalau suaminya itu bantu bapaknya sendiri atau ibunya sendiri, untuk cemburutnya sebulan, itu sebelumnya jin pakai kerudung. Ada begitu tuh, kita ada orang ngadu pada kita, nggak ada. Tapi saya jadikan pelajaran karena berkah, pada orang tua nggak bisa Akan muncul orang untukmu mau Ajarin istrimu kalau mungkin tidak punya kurang baik kepada bapak ibu, Kepada ibundanya, ikan-ikan nggak boleh diberi Lembut Lebih Dengan ipar iparmu jadi dia baik dengan adik-adiknya. Begitu juga seorang istri, kalau melihat suaminya mungkin sama bapak ibu yang kurang ada ingatkan dengan lembut. Ingatkan jangan sampai suaminya menjadi suami yang durhaka. Ini yang harus dipahami. Sebagian mencari kebahagiaan tak tahu di mana. Lupa ibunda, ya, handanya adalah telah Allah jadikan sebagai sumber kebahagiaan. Ada rumus yang kedua, jadikan pernikahan itu. Anto semakin dekat dengan bapak ibumu. Kuncinya sederhana. Hei suami, ajar istrimu semakin baik dengan bapak ibunya. Hei istri, ajar suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Kemudian yang ketiga jadikan pernikahan ini anto semakin dekat dengan gurumu Artinya keberkahan dari seorang guru, istri mendukung suaminya. Kalau gurunya sama mulai, kalau gurunya beda, Didukung. tidak boleh jauh dari gurunya keberkahan ibu dari guru. Harus seperti itu melindungi. Kemudian selanjutnya Ya Zeki Jadikan setelah pernikahan ini adalah Agar bahagia dalam rumah tanggamu Jadikan pasanganmu adalah Kawan berjuang di jalan berjalan Dan Nabi Muhammad SAW so -so -so. Boleh kerja cari uang boleh, akan, Tapi jangan lupa Harus karena uang itu akan muncul Nggak akan kita bawa Sejak dalam bentuk uangnya Tapi harus kita alir alirkan ke rumah. Maka kalaupun diberi kekayaan boleh orang menjadi kaya boleh akan tapi dibantu, juga kemana? Maka jadikanlah pernikahan, pernikahanmu itu sebab engkau semakin semangat dalam berjalan-jalan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Tidak ada seindah itu. Orang kaya sekaya apapun kalau tidak mengambil jalan dakwah dia akan nyesal sepanjang hidupnya nanti di akhirat. Orang sehebat apapun punya jabatan tidak masuk wilayah dakwah dia akan rugi selamanya. Maka apapun yang Allah berikan dari kekayaan, dari jabatan yang bawa kepada wilayah dakwah. Karena dakwah ini adalah tugasnya siapa? Begin dan Nabi Muhammad SAW berjuang. Ada pondok, hidupkan pondok. Ya, sudah, ini sudah. Ini dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin mulia bersama Rasulullah. Kemudian selanjutnya masuk wangnya Nanti kita berbicara enam mata. Khusus spesial nanti Yang lain gak boleh dengar Hal-hal pribadi Mat-mata Nah mata untuk semakin di antaranya Wahai Zaki Agar rumah tangga indah Dan pasangan semakin indah Apa itu Perintah Allah Belum begini nanya Guru ingin Jaga Zaman-zaman rusak Internet dan sebagainya Ada suami istri Ya karena nunggu dia belajar salah guru kataku. Oh, Wah apa-apa nonton film-film ah, Tidak, itu merusak. Jika dia tidak akan menemukan kekuasaan dengan pasangannya, karena apa? dia telah dirusak oleh tontonan-tontonan yang tidak benar. Maka agar pasangan semakin indah jaga mata kita. Jangan jelaskan untuk dia kalau itu melihat di internet. Nanti, Jangan, yang halal itulah milikku yang harus aku syukuri. Semakin kita jaga mata kita semakin indah pasangan. Dan hari ini kerusakan yang luar biasa berangkat dari situ. Dari pandangan yang asal mau melihat semangat. akhirnya apa? dia mengatakan seorang istri yang sering melihat hal-hal yang tidak baik di jejaring internet, sebagainya mengatakan, "Ah, suamiku tidak seperti ini." Seorang suami pun demikian, sehingga dalam menjalani hubungan suami istri dia terpaksa, tidak akan menemukan keindahan. Dan sampai kapan pun dia tidak akan menemukan keindahan karena apa? Dia telah masuk dalam wilayah khayal yang tidak sesungguhnya. akan bagi bagi yang basar, subhanallah menjaga mata Selagi haram bagiku tidak boleh aku lihat, maka kutailah bertemu dengan pasangan yang adalah semakin indah. Itu kan pendidikan dari Allah. kepada wanita wanita hendak menjaga matanya agar semakin indah dan lumakanggani. Dan masih banyak Di antaranya lagi dalam pernikahan itu adalah lakukan kewajiban. Muti, muti, muti ya, lakukan kewajiban. Jangan menunggu Lakukan kewajibanmu jangan banyak menuntut Ini rumus sederhana tapi kalau dipakai mudah Kalau kita berusaha Allah Kalau kita menuntut Kita sesungguhnya telah mengajari dia menuntut Kita menuntut Kekurangan dia Dia pun mencari kekurangan kita Agar tapi lakukan kewajibanmu Sebagai suami, lakukan kewajibanmu sebagai istri Wanita terbunyai Menikah dengan siapa dengan Baginda Nabi Wasallam kalau bicara tentang senang siapa tidak senang. Wanita Arab menyesal di saat melihat seindah Khadijah kubra berminat menikah dengan seorang lagi-lagi yang didamba oleh seluruh Arab, tertutup-tutupan kabut. Bahkan kalau kita lihat dunia dibangga di dunia, didamba di dunia, dapat seindah Khadijah kubra. Orang pada berkata ya, Khadijah Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad waktu itu bergindan. Apa jawab? Semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad Aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku oh, oh, sederhana. Jadi jangan pikir kita senang sendiri Akan kita pikirkan bagaimana pasangan kita senang dengan kita Bagaimana pasangan kita senang kita pikirkan Jangan aku hanya bersenang-senang egois Alangkah banyaknya orang egois, pengen cari senang sendiri, suami gak tahu, suami gak senang atau istri senang. Agam tapi, Masya Allah, memikirkan bagaimana kesenangan. Istri senang. Makanya jangan hanya dulu istri dan dan dandan -dan sedikitlah kita pakai minyak wangi dan sebagainya. Kalau pulang dari pepergian, jangan langsung mampir rumah, nah, ah, mampir sekat gigi dia, ya. popong bensin, minyak wangi, dan sebagainya. Jadi istri sudah tahu, wah ini ya, suami sudah datang, begitu. Jangan istri suami datang istri tahu hm, ini bawa keringat suamiku, jangan begitu dong. jadi paling harus begitu kita bersih. Karena apa kita menginginkan suami istri juga bersih dan kita bersih. Bukan itu saja urusan yang lainnya, masalah nafkah kan, misalnya, sebagai seorang istri jangan apa yang diberikan suami syukuri, yang diberikan suami syukuri, menuntut itu tidak indah, tidak akan menjadi keindahan. Tapi seorang laki-laki akan terpesona, haiwanah, sesama syafaat. Jadi, begitu Artinya berpikir bagaimana kita menyenangkan pasangan Itu istimewa Jadi itu adalah ilmu baginda Nabi SAW Jangan egois, jangan berarti aku senang ngantikan aku Sehingga dalam urusan yang sangat pribadi pun Kita harus tahu apakah istri siap atau belum kadang istri tidak siapnya bukan karena tidak mau karena dia merasa belum bersih belum istri. jangan suami asal saja karena kadang istri kadang-kadang ingin -kadang menghadiahkan diri untuk suaminya tidak dalam keadaan baru masak dan sebagainya suami masih syarat, sehingga bagi Nabi pun sunnah dan sunnah Nabi kalau suamiku pula memberi memberitahu jangan bikin kejutan kakek tiba-tiba langsung suaminya datang tiba-tiba masih pakai masker jadi kasih tahu dulu ya nah, jangan mau dipanggil pak Abang. atau mas biar awet mulia Ya? ya. Sekarang suaminya dibagi Pak. Eh, Pak itu saya pengen. Mas, Mas. Ya. Baik, nah. ya? <laughs> Jadi, Jadi kita bersen istriku aku mau pulang lagi. Maksudnya apa? Faham istri. Itu pun juga memahami sangat begitu. Jadi semuanya mikir bagaimana pasangannya. Masalah kekurangan Pak. Insyaallah dia kurang semoga lebih cukup semuanya. Agar tapi dalam beberapa keadaan ada kekurangan dari pasangan kita Jangan tinggal kekurangan, masih banyak kelebihannya. Maksudnya melakukan kewajibanmu. Jangan menuntut Jangan banyak menuntut Masih banyak rezeki dan kita tahu, saya ingat di sahabu nafas Tunggu wajib Sahabu Itu Menjelang siang waktu makan, waktu bodak jam siang itu Jadi oleh Harul Rasul itu 2 Ibu tadi disuruh di, um, kutang yang nanggungkan hadroh lagi Habis itu hadroh lagi Hadroh lagi ini apa? Aku nama ngomong sama Sultan uh, Khalifah Ya Khalifah, suara piring bagi saya lebih berdu daripada kontrol penganten ini lebih dari piring nggak konsen sudah <laughs> Ini bu yang lama banget oleh tadi ini Kapan saya kok bila hari ini? nggak konsen ini ini seharusnya kemarin atau nanti. Sekarang sudah, tidak. Karena concern ini, tidak ingin cepat-cepat tuh cepat, nolak cepat, potong aja dari sini, shalawat. Insya alhamdulillah, InsyaAllah Kita ingin nanti ada hadib, kita minta doa kepada beliau, beliau, masyaAllah, ya. Langsung saja, alhamdulillah, kita potong sepotong kutbah yang pernah dibaca oleh Sayyidina Nabi saat menikahkan putri takcinta beliau. Itu saya dan Fatimah bersahabat, baru nanti kita digang minggu Baru nanti doa makan keselamatan. Ya. Oke, saya. Sudah siap, Alhamdulillah. Ya. Ahmad selalu. Yang lagi sedang tunggu kiriman. Siap rotan enggak ada. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudil ni'mati, al-ma'budil qudratih, al-mut'alil sulthani, al-marhubi min hadhihi wasaffati. Al-Nabidi amruhu bisamahiyu artih Al-ladih khalafal al-khabi kudratih Umaniyasahum bihakamin u'ansahum bidiri Wa الله عليه وسلم alaihi wa sallam Inna Allah da'arakasum و هو الذي خلق من الماء البشر وجعل له نسلا و كان ربك قديرا فبرئ يشاء الله قضاءه وقدره كل كل قدر, ولكل قدر. ولكل قدر ولكل اجل لكل اجل كتاب يم الله ما يشاء بيديه الحمد Wa syaitu anna la ilaha wahdahu la syarika lah. Wa syaitu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hummas salim ala habibina sayyidina muhammad. Wa ala karibin wa ashabin wa karibin ala hub ihsanin la yumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي من منها زوجها الذي وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم الولود الولود بكم يوم القيامة وقال نبيكم على إلا تزوج الإيمان فليتقلها الباقي المسلمين فإن كلها الله Mari kita bersama illallah wa anna rasulullah illallah wa anna rasulullah illallah wa anna rasulullah di